Seperti namanya, kucing bulu dawai Amerika memiliki bulu yang khas dan unik. Bulu mereka memiliki struktur yang kaku dan bergelombang seperti kawat, sehingga memberikan kesan kucing yang memiliki bad hair day sepanjang waktu. Hal ini menjadikan kucing bulu dawai Amerika terlihat sangat menarik dan menonjol di antara kucing-kucing lainnya. Kucing bulu dawai Amerika pertama kali muncul pada tahun 1966, ketika seorang peternak kucing bernama Joan Osea menemukan seekor kucing liar yang memiliki bulu bergelombang dan kaku di sekitar tempat tinggalnya di Upstate New York. Dia kemudian membiarkan kucing tersebut dengan kucing domestik lokal, dan akhirnya menciptakan ras kucing bulu dawai Amerika.